gimana sih belajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Beneska official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Ali lagi guys ya. Nah oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. funky rinde Oke, okay, langsung lanjut ke preset yang kedua. <intervian> Oke lanjut ke preset yang ketiga Oke okay, lanjut ke preset yang keempat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 oke okay, lanjut ke preset yang ke oke okay, lanjut ke preset yang ke delapan lanjut ke preset yang ke-9 yang sendiri, tetap Hari -hari sendiri mati, tetap kita jalani bukan mustimu sendiri oke okay, lanjut ke preset yang ke sepuluh oke okay, lanjut ke preset yang ke, okay, ke sebelas Oke okay, lanjut ke preset yang ke-12 anehnya ini ya perjuangan saya tidak pernah dilihat tetapi kesalahan saya selalu diingat Oke okay, lanjut ke preset yang ke-13 Ayo hey gunting. Gua di ghosting, dia posting. Ah, anjay. <imit> <imit> Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-14. Jadi, <imit> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-17. Eh ke-16. Oke, lanjut ke preset terakhir, yaitu ke tujuh belas. <San> Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka ya guys ya. Oke okay, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian bila kalian suka guys ya. Oke okay, mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.